Aduh guys, hari pertama Aduh susah, hai, pasti cari bareng lagi Ribet Cari barengnya hai, hai, hai, hai, hai, penggara uh, ya ah kunci mobil ya, ada fotografi nih uh, pecah of an a uh, pating apa ini man? bahasa inggrisnya peteng patah peteng itu loh pokoknya susah banget bahasa inggris yes. Oke okay, kita langsung saja kita gencinan taruh sini Oke okay, kita tutup kita tutup kita tutup kita tutup, kita tutup, kita tutup. Let's go, let's go, let's go, let's go, let's go. Eh yeah. Okay. Oh ahmar lo sini kau duduh duduh ye gas oli oke widi oke bawas bawas jangan tutup hai stop saya mau taruh taruh gas oli dulu lah. sebentar itu oh nyari nyari ribet lagi ribet sempat banget sampah asalnya nah, bagi kunci kunci ada kita buka enak banget Leput Apaan ini kucing ini coba kita coba dulu bisa oh ya dari tadi cek ini oke okay. semangka tapus mangka foto green ini sudah saya satukan <SILENCIO> sepertinya jadi jadi apaan oke itu gimana yang ini Sekian, ya. okay, hai, hai, ingat kalau kalau mau hai, ya, ini kayunya di sini hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, nombol dulu kebunin kunci terlalu Hai nah, ikut lantai dua coba ya coba nih saya naik ke atas menuju menuju kemana ya wah lupa oke, okay. ada itu ya ada rahasian papa pasti sini ada nenek nenek nenek nen, nen. nen, nen, nen. sini kayaknya nenek nenek nen, tapi udah mati gak tau juga sih, masih itu papa mati itu hibis Eh nih tang, liat tang sini apa ini kalah? Ah tidak guna dong ah buat apaan ya gua? Yes di sini tad dulu kan gua nyarinya sasasasasan kan, kalau alhamdulillah belah udah deket ini kita langsung gua bonekanya kali ya, baby biar Oke, okay. okay, coba ya, coba ya. Coba kita dorok. Coba di sini kali ya, ayo bener teh. bener Oh, hilang Oke, okay. nah, dah. Eh beko, apa lagi nih? jangan jatuh, jangan jatuh, jangan jatuh lo ingat lo, jangan jatuh lo kerja repot guys okay. <telesaian> dapatkan apa kita ya Wah wow, bu mestinya dong mobil ya lantai bawah lagi dong aduh saya bakal tamatin 10 menit okay, 10 menit 10 menit hmm, hmm, hmm. durasinya juga dikit walaupun durasinya dikit gua, gua tetep bersyukur lah atas budget begitu Tuhannya oke okay, hamil oke okay guys kita taro terus taro terus taro nah Tinggal busi dan baterai, tuh oh, ini busi tinggal busi dan baterai. Oke, okay. kayaknya ini deh. ini ya bener sih ini bener emas itu pintu keluar jangan gaunya lah pakai mobil lah lagi sudah main game ini sekarang pikiran gua belum main game ini setahun aduh game ini setahun gua tidak main coy dulu kalau salah gua pakai HP ha aku realme kamera 3 aduh aduh saya bakal tamatin sepuluh menit aduh gue gak mau enak gue lupa ah saya pasang ah ah saya dulu. Wah, ini aja lah shotgun mall. kelamaan. Ya kelamaan pakai pakai shotgun. Tinggal busi dan baterai, busi baterai. Oke, ingat-ingat gue nih ya guys gue inget-inget nih kalau gue inget gue parah juga sih gue save save key dimana ya gue lupa oh iya iya tahu tahu tahu tau tau, tau, tau. save key dimana kalau salah no yang no no yang berangkat gitu. tuh oh oh Ice, yes baterai yes baterai tinggal busi doang nih tinggal businya doang yes tinggal busi tinggal busi baterai sudah ketemu tinggal busi businya kemana ini ya pertanyaan gua Aduh, ayo gue ini gue cek belum makin sini ya. Yes, yes, busi. Nah, sekarang kita cari kunci doang nih, kunci garasi. Kunci ini nih, tuh. Eh, kunci ini guys, ini tuh. itu doang selesai itu, itu doang itu tapi di mana saya nggak tahu masuk ke saya ngulangi lagi sih saya mau pasang foto green itu loh sebentar ya oh agak lama cepat kan ini, eh, ini ada buku, buku. Wah, oh, kayaknya gue tahu nih lantai dua pasti, pasti di lantai dua. nah <tuh> nah benar, benar guys, benar. Di sini. Hai. sensitifnya kayaknya nih agak kencangan ya, tapi dikit sih. Oke, okay, oke. Okay. makanan burung kemana, woi, coba coba coba, coba coba coba coba coba kita kesana, kesana. coba ini pepper oh mau mau itu makanan burung di mana woi nah itu dia tuh makanan burung gimana makanan burung bisa nggak sih tembak itu Gue udah pakai ini, setiap hari, setiap kali masuknya, Nih ya, coba cobain ya, kita coba tembak ini Guys, maaf ya, ini suara gue agak pelan, karena apa? Nih, suara gue pelan ya, guys, mohon maaf. Ini gak kara-kara, kara, -kara, kara ngapain terus aku, suaranya begini maaf ya guys, suara, suara gue agak pelan ah, rumah, ah oh iya, coba bawa hammer sini. alamak nudur, nudur banget, riri dodol dodol hammer hammer aa eh oh. Shotgun mah Nah lama gue capek Woi malah Nyari itemnya Woi gue itu Ini gue ambil Baru udah ah. Ini dari tadi ada apa ya, wabu. nah, ada apa itu tuh? Udah, gini ya. Iya, nyasar situ. Oh my god, ah, nyasar kode, kode, kode. Aduh. aduh, aduh, males banget gua cari item. sorry guys ya sorgu agak pelan okay. karena aku selama ini sebelumnya gue traktor ya agak sorry ya sorgu agak pelan tunggu sudah guys ya ah saya sakit oh my god eh bukan sini Aduh, apa empat, apa empat, lagi gua ketemu kunci apalagi itu, waduh tersembunyi, aduh nggak bisa, kan bisa, ah, mana, woi, mana kunci, eh kunci, ya kita kunci, tinggal kunci doang ini, aduh nyali nyari item halus banget gua ya Tuhan tolong hamba ya Allah nggak salah ini daging nih ah replik apa sih jerumit kayaknya nih pernah Sen senjata gua ah ini gua main hampir 30 menit loh. Aduh. Plus kali ini pernah hasil please. Uh, Wih, jadi kurung Kalau kita ngidup Di suatu mit, aduh, gua oh, males banget cara item, best gimana nih? kuncinya tidak ketemu Aduh Oh malis banget gua nari itemnya aduh malas banget gua malas malas malas sumpah dah itu nah guys sekarang kira shotgun aneh lu mau wafer apa apa wafer wafer apa apa sorry guys, tadi tuh ada setan lawan ya, yeah. eh, tuh, atau apa shotgun dia memilih di mana ya? Luaku agak lupa. Yang kayu udah gue taruh kan, harusnya udah. Yang panjang itu di sini. Kadang-kadang ya. Cari pistol kecilnya nggak tahu di mana. Oh, ini game ini tidak gunak sih, tapi sih gunak sih buat gua beta. itu galau, gitu sama game ini. Kalau galau ini nih, merasa dihalau? PT gitu-gitu-gituan itu harus bersyukurlah. Kalian, PT, PT tuh, aduh, nah. sini kayaknya. Hey. ah, Mama jalan ya, bentar ya. Lama, nih, oh, makan Mama, makan. Jadi, mama pulang sini ya. ya. lama nggak? pintu ya. Lama nggak. Cora pulang ya udah mana nih tidak ketemu ketemu at ini namanya males banget saya nyari itunya kok oh, nggak ada sumpah guys bodoh kalian mainin sendiri namanya granny gitu kita tulis coba kalian mainin start ada enggak kuncinya kunci garas garasi garas garat garas garat garas gimana, woi nggak ada, yaudah guys ya, videonya sampai sini dulu ya, jangan lupa subscribe, like, comment, and share, buat kamu jangan lupa lonceng, ya, kalau kalian suka sama game ini jangan lupa like dan comment. Kalau kalian suka, komen ya. Kalau kalian kalian suka, ntar gue buatin lagi game Granny Chapter 2 Kalau kalian suka, ntar komenin lagi ya. Coba guys, coba komentar, coba komen. Itu kun, kunci garat garat di mana sih guys? Coba dong guys, komen ya komen ya di mana ya comment. komen ke komen bantuannya saya nggak tahu di mana why oh why What happened? Ya coba aku cari lagi ya dagas ya bye-bye kita next berikutnya bye-bye saya saya bernama Fahri Arkan pamit bunuh diri terus eh, eh oke okay. salam oke okay, bye, bye salam bernama Fahri Arkan umurnya 4, 14 tahun saya pamit eh saya bunuh bu, bu, bunuh diri assalamualaikum marot wabarakatuh. aduh assalamualaikum guys eh uh. assalamualaikum kita lanjut di next episode selanjutnya ya kalau kalian berhasil komen antara aku bakalan jawab jawab komen komen kalian ya oke okay. bye, bye guys Next you time bye, -bye.